Makhluk hidup yang tinggal di alam ini ada bermacam-macam, ada manusia, hewan, tumbuhan, hingga mikroba-mikroba dan juga virus berada Alam ini bukan hanya perkumpulan dari itu saja, namun di alam ini juga terdapat banyak senyawa-senyawa lain akan berinteraksi langsung dengan alam Kekayaan yang dimiliki alam ini sangat banyak, bukan hanya tumbuh-tumbuhan dan juga satwa, namun juga kenampakan-kenampakan alam yang ada di muka bumi ini belum lagi kita akan menemui segala sesuatu yang bisa mempengaruhi keadaan alam dan keberadaannya sudah pasti ada namun tidak dapat dilihat secara kasat mata, seperti cahaya matahari, suhu udara, angin, dan lain sebagainya. Karena banyaknya elemen yang ada di alam ini dan karena begitu kompleksnya keadaan di bumi ini maka diperlukan adaptasi untuk bisa hidup dengan aman dan nyaman di dunia ini. Berbicara mengenai fenomena alam, ada banyak sekali fenomena alam yang terjadi di alam kita ini dan sangat sering kita temui. Selama ini kebanyakan fenomena alam yang terjadi adalah fenomena alam yang dapat dijelaskan dengan ilmiah dan kenapa fenomena tersebut bisa terjadi. Fenomena alam yang munculnya rutin, yakni dalam beberapa waktu tertentu bukan lagi menjadi sesuatu yang asing bagi kita selama penjelasan ilmiahnya pun ada dengan jelas dan logika kita bisa menerimanya. Namun tahukah anda bahwa di dunia ini ternyata terjadi juga beberapa fenomena alam yang unik dan juga langka yang kita sendiri pun terkadang masih terbengong-bengong dibuatnya. Meskipun fenomena yang terjadi adalah fenomena yang langka dan seperti hanya rekayasa manusia atau hanya terjadi dalam imajinasi manusia saja, namun ternyata fenomena alam tersebut keberadaannya dapat dijelaskan secara ilmiah. Fenomena alam ini merupakan fenomena alam yang menakjubkan yang terkadang logika kita sendiri masih sulit untuk menerimanya. Fenomena yang menakjubkan seperti ini ada yang sifatnya membuat kita terkagum-kagum, namun tidak jarang pula yang membuat kita merasa ngeri. Lalu, apa saja fenomena alam yang menakjubkan tersebut? Dalam bahasan kali ini kita akan mencoba menelusuri mengenai berbagai fenomena alam yang menakjubkan yang terjadi di alam ini. Berbagai peristiwa atau fenomena alam yang menakjubkan ini terjadi di belahan bumi ini. Berikut beberapa fenomena alam yang menakjubkan yang terjadi di dunia. Sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya Yang pertama, Water Spouts atau Tornado di atas air Seringkali kita mendengar istilah Tornado Ya, Tornado merupakan sebuah badai besar yang maha dahsyat. Tornado ini adalah angin kencang yang terjadi dan seringkali berputar-putar dengan bentuknya memanjang dari atas hingga bawah kekuatan besar dari tornado ini mampu menyapu segala yang ada di permukaan bumi dan meluluhlantakkan semua bangunan yang ada di sana bila kita ketahui bahwasannya tornado yang sering terjadi adalah di daratan maka ada satu fenomena alam yang menarik yakni tornado yang terjadi di atas air waterspots merupakan satu fenomena alam yang berupa tornado di atas perairan waterspots ini merupakan pusaran air yang membumbung tinggi hingga ke langit badai mengerikan ini terjadi di atas air dan mempunyai sifat sangat berbahaya karena bisa mencapai kecepatan hingga 305 km per jam Badai yang terjadi di atas permukaan air ini seringkali menimbulkan pusaran yang bisa menyedot apa saja yang ada di sekitarnya. Kita harus selalu waspada dan juga berhati-hati apabila kedatangan badai ini. Yang kedua, Lubang Biru Raksasa atau Great Blue Hole Lubang Biru Raksasa atau Gate Blue Hole merupakan suatu lubang yang berada di lautan yang berbentuk menyerupai sebuah lingkaran sempurna. Lubang biru raksasa ini mempunyai diameter 0,4 km dengan kedalaman mencapai 145 meter. Di sisi-sisi lubang biru raksasa ini terdapat banyak karang yang membatasinya. Karang-karang ini masih termasuk ke dalam komplek karang House. Lubang biru raksasa ini terdapat di dekat pusat kota Bleais, tepatnya berada pada jarak 60 mil dari pusat kota Bleais. Jika kita perhatikan lubang biru raksasa yang ada di lautan ini kita akan merasa bahwa lubang tersebut tidak berdasar karena saking dalamnya. Lubang biru raksasa ini membuat siapa saja tidak ingin berlayar di atasnya. Cila dilihat dari kejauhan yakni dari udara, keberadaan lubang ini memang menjadi suatu pemandangan yang indah, namun tidak jarang juga banyak yang takut melihatnya. Yang ketiga, gerbang Neraka atau Hell Gate. Sama-sama sebuah objek tempat yang berupa lubang raksasa yang berbentuk bulat. Jika tadi lubang biru raksasa adalah lubang dengan isi air, maka pintu neraka adalah lubang yang berisi api. Berbeda dengan lubang air tadi yang kedalamannya mencapai ratusan meter dan kita tidak melihat dasarnya, namun lubang merah atau hell gate ini merupakan lubang yang tidak terlalu dalam dan kita pun dapat melihat dasarnya. Nama pintu neraka terdengar sangat menyeramkan bagi kita. Nama tersebut adalah nama yang diberikan oleh masyarakat sekitar. Sebenarnya, tempat ini tidak seseram namanya. Nama pintu neraka ini diberikan karena adanya sumber api yang disebut api abadi berada di dalamnya. Mengapa api ini disebut sebagai api abadi? Hal ini karena api tersebut sudah menyala sejak 37 tahun yang lalu, maka dari itu tempat ini disebut dengan pintu neraka. Adanya api yang menyala dan tidak pernah padam tersebut karena di lubang itu terdapat sumber gas bumi yang sangat besar, sehingga tempat ini mudah sekali terbakar. Sebenarnya api yang menyala di lubang ini merupakan api yang dinyalakan oleh para ilmuwan pada tahun 1971 dan masih menyala hingga sekarang. Pintu neraka atau lubang berapi ini berada di Negata, Turkmenistan. Selain di Turkmenistan tersebut, sebenarnya masih ada lagi sebuah tempat yang mirip dengan tempat tersebut atau lubang api tersebut, yakni Gunung Yanardak yang berada di Azerbaijan. Yang keempat, Petir Vulkanik Salah satu fenomena alam yang unik dan cenderung menyeramkan adalah petir vulkanik. Petir vulkanik ini terjadi ketika petir diproduksi dalam segumpal vulkanik atau gunung api yang sedang erupsi. Ketika fenomena seperti ini terjadi, maka kita akan melihat sebuah pemandangan yang mengerikan, yakni yang terlihat bagaikan pintu neraka. Jika hal ini terjadi, maka pemandangan yang akan kita saksikan adalah kilat-kilat listrik yang berasal dari petir akan bercampur dengan gumpalan awan vulkanik ataupun bara-bara dari api vulkanik yang berasal dari perut bumi ataupun magma. Siapapun yang melihat fenomena seperti ini, maka akan merasa ngeri dan ketakutan akan mudah sekali menjalar pada diri kita. Yang kelima, kilat kata sumbu. Kilatan catatumbo merupakan kilatan-kilatan petir yang terjadi dalam jumlah banyak. Kilatan-kilatan petir berjamaah ini terlihat seperti hujan petir raksasa yang sangat mengerikan. Kilatan-kilatan petir ini jika dilihat dari kejauhan maka akan meluluh lantakan hati siapapun dan akan membuat kita menjadi sadar bahwa manusia ini sesungguhnya kecil sekali dan belum ada apa-apanya dibandingkan dengan alam sebagai ciptaan Tuhan dan seisinya. Kilatan-kilatan petir berjamaah ini ukurannya besar-besar sehingga akan semakin terlihat mengerikan. Dalam satu tahun, kilatan-kilatan ini terjadi selama 140 hingga 160 malam. Pada setiap malamnya kilatan-kilatan ini bisa berlangsung selama 10 jam, dan pada setiap jam tersebut kilatan ini dapat terjadi hingga 280 kali. Hal tersebut merupakan intensitas atau jumlah yang sangat mengerikan karena termasuk banyak sekali. Belum lagi ketika kilatan-kilatan ini disertai dengan gumpalan awan hitam atau awan gelap yang pastinya akan menambah pemandangan yang mengerikan ketika dipandang oleh mata manusia siapapun itu. Yang keenam, Awan lentikular Cloud Awan-awan putih yang bertebaran di langit memang tampak indah sekali, terlebih ketika cuaca sedang sangat cerah, maka awan tersebut berkali-kali terlihat lebih indah. Awan-awan yang ada di angkasa ini mempunyai berbagai bentuk dan juga ketebalannya masing-masing. Berbicara mengenai awan, ada satu fenomena alam yang unik sekali. Fenomena alam ini dinamakan Awan lentikular Cloud. Yang dinamakan awan lentikular ini merupakan awan yang berlapis-lapis dan juga terbentuk karena adanya udara lembab dan dipaksa mengalir ke atas yang berada di sekitar puncak gunung. Bagi para pilot pesawat, maka akan sebisa mungkin menghindari terbang di dekat awan-awan ini. Hal tersebut karena akan dapat memicu timbulnya turbulensi yang kuat. Untuk mendeteksi keredaan awan jenis ini, maka akan dapat dengan mudah kita mengetahuinya karena dapat dilihat dari bentuknya. Awan seperti ini cukup berbeda dari awan-awan yang lainnya. Awan seperti ini terlihat seperti sebuah UFO atau piring terbang raksasa atau bahkan sesuatu yang menyerupai tumpukan pancake. Awan-awan seperti ini biasanya terjadi di atas gunung. Banyak sekali gunung-gunung yang terkenal di dunia difoto dengan bersama dengan keindahan awan lentikularnya di langitnya, di antaranya adalah gunung sasta dan juga gunung Fuji. Ada satu hal yang menarik dari awan lentikular cloud ini yakni awan ini terlihat seperti membeku dan juga kelihatan seperti tidak pecah-pecah. Namun sebenarnya tidaklah demikian. Awan ini terlihat statik dikarenakan aliran udara yang lembab terus-menerus memberikan uap udara yang meluap dari sisi atas angin dan bahkan sebagai air yang mengeluap dan akan lenyap dari sisi bawah angin. Awan lentikular cloud ini dapat kita lihat seperti sedang melayang-layang selama berjam-jam atau hari, sehingga perubahan angin ataupun cuaca dan awan akan menyebar dan kemudian akan terpecah. Yang ketujuh, Finnish Lapland. Apa sebenarnya insi maksud dengan Finnish Lapland? Ya, Finnish Lapland merupakan satu fenomena alam yang sangat unik yang berhubungan dengan salju. Fenomena alam ini menyajikan banyak sekali patung-patung salju yang bentuknya mirip dengan manusia. Saking banyaknya patung-patung salju ini sehingga menyerupai sebagai perkampungan manusia yang kemudian berubah menjadi patung-patung salju. Namun tahukah Anda bahwasannya patung-patung ini sebenarnya bukan patung yang sengaja dibuat manusia. Patung-patung ini sebenarnya adalah benda-benda yang ada di sekitar manusia, seperti pohon. Namun ketika musim dingin tiba, maka salju-salju yang turun akan mengubur pohon-pohon tersebut. Dan karena ketebalan salju yang turun ini akan mengubur pohon-pohon tersebut sehingga menyerupai patung-patung manusia. Fenomena ini sangat unik karena terlihat sebagai manusia salju dan berdiam diri dalam jumlah yang sangat banyak. Fenomena Finnish lapland ini terjadi di negara Finlandia. Jika Anda air kunjung ke Finlandia dan di sana sedang terjadi musim dingin sehingga Anda bertemu dengan fenomena ini maka Anda bisa berfoto di patung-patung alami tersebut. Karena patung-patung ini akan sangat indah ketika kita ajak untuk berfoto dan juga terlihat sangat unik. Yang ke-8. Morning Glory Cloud Morning Glory Cloud merupakan sebuah fenomena alam yang unik dan menakjubkan yang terjadi di langit. Bila dilihat dari namanya saja, maka kita dapat membayangkan betapa eloknya pemandangan yang dapat kita saksikan. Morning Glory Cloud merupakan jenis awan yang sangat langka. Bentuk awan ini adalah memanjang. Awan yang memanjang ini bahkan dapat meregang hingga sepanjang 1000 km dan berada pada ketinggian hingga 2 km. Ada salah satu tempat di dunia yang sering kali kedatangan oleh awan ini. Tempat tersebut yakni Burk Queensland, Australia. Di wilayah tersebut, awan ini seringkali muncul pada saat musim semi. Awan yang demikian ini menyebabkan turbulensi hebat yang terjadi pada pesawat terbang. Namun di Indonesia awan ini jarang terlihat oleh kita. Yang ke-9. Spherical Boulder Spherical Boulder merupakan sebuah fenomena alam yang berbentuk menyerupai bola raksasa. Bola ini mempunyai bentuk bulat sempurna seperti buatan manusia. Namun pada kenyataannya, bola sempurna ini bukanlah buatan manusia namun murni bentukan alam selama 60 juta tahun lamanya. Pada awalnya, bola ini dibentuk di dasar laut. Namun karena adanya erosi, maka bola ini lama-kelamaan dapat dilihat oleh manusia dan menjadi keunikan tersendiri pada laut ini sehingga banyak para wisatawan yang ingin melihatnya. Yang ke-10, Underwater River Sungai di bawah laut memang nyata ada di dunia ini. Fenomena ini pun bukanlah fenomena yang berbau supranatural. Adanya sungai yang mengalir di bawah laut ini karena adanya beberapa zat seperti hidrogen dan juga sulfur yang menyatu dengan sebagian air yang berada pada dasar laut. Air yang tercampur tersebut kemudian terjatuh dan terbentuklah aliran yang terpisah dan merupakan fenomena yang menakjubkan dengan keunikan yang ada pada underwater rivers ini. Sungai di bawah laut ini berada di Cenot, Angelita, Meksiko. Itulah beberapa fenomena alam yang menakjubkan yang pernah terjadi di dunia ini. Fenomena alam tersebut ada yang mengagumkan dan ada pula yang mengerikan. Semua ini terjadi di alam yang merupakan kuasa Tuhan. Pastinya masih banyak lagi fenomena-fenomena alam lainnya.